Kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan September tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aquarius di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir dan pekerjaan seorang Aquarius di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan September tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing kategori zodiak Aquarius di bulan September tahun 2020. Pertama, support energi di dalam kategori kesehatan. Selanjutnya, support energi dalam kategori keuangan.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 Seven of Swords ataupun tujuh pedang. Secara umum, Seven of Swords itu diartikan ingin melangkah maju ke depan dan ingin move on dari masa lalu, namun di satu sisi ia selalu mengingat masa lalunya dan terbebani. Dan di sini juga dikategorikan seorang Aquarius ingin melangkah maju dan pergi jauh dari masa lalunya, namun di satu sisi ia terngiang sehingga di sini membuat efek negatif kepada kesehatannya. Jadi di sini menggambarkan bahwasannya kesehatan seorang Aquarius di bulan September tahun 2020 itu akan mengalami sedikit penurunan, dikarenakan ia mengingat masa lalu dan susah move on dari masa lalunya yang menyakiti perasaan dan hatinya. Di sini juga kelihatan seorang Aquarius berusaha maju namun ia selalu terhalang dengan masa lalu yang selalu membebani pikiran dan akan berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan untuk support energinya adalah... Queen of Pentacle, secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi, di sini menggambarkan seorang Aquarius, kesehatannya sedang menurun di bulan September nanti. Itu dikarenakan ia mengingat masa lalu, dan di satu sisi, seorang pasangan berusaha untuk menghapus masa lalunya dengan memberikan seorang Aquarius kejutan-kejutan ataupun kebahagiaan dengan cara pasangan sendiri. Selanjutnya, kita kartu keuangan seorang Aquarius dan kartunya adalah Seven of Pentacles ataupun tujuh koin secara umum Seven of Pentacles itu diartikan dalam hidup selalu melihat ke depan melihat masa depan namun ia terlalu sibuk melihat masa depan yang terlalu jauh sehingga ia lupa akan masa depan yang lebih dekat dengan dirinya dan di sini juga bisa dikategorikan ia terlalu sibuk melihat peluang yang jauh untuk memperbaiki keuangan namun ia lupa satu peluang yang berada tepat di depannya untuk memperjuangkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius di bulan September tahun 2020 ini dikategorikan di dalam keadaan menurun itu dikarenakan seorang Aquarius lupa mengkontrol keuangannya di bulan sebelumnya. Dan di sini seorang Aquarius terlalu boros, terlalu mengeluarkan pengeluaran yang tidak betul-betul ia butuhkan. Dan di sini juga seorang Aquarius lalai kepada peluang yang ada di depan matanya untuk meraih dan memperbaiki keuangannya di bulan September tahun 2020 di sini juga digambarkan seorang Aquarius selalu menatap masa depan namun di satu sisi ia lupa untuk mengkontrol keuangannya di bulan sebelumnya dan di kategori perhariannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah kenaik of one secara umumnya kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Aquarius keuangannya sedang menurun di bulan September tahun 2020. Dan di satu sisi seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang merupakan kerabat seorang Aquarius, mengingatkan kepada seorang Aquarius agar lebih fokus lagi di dalam kategori keuangan, sehingga bisa memperbaiki keuangannya di bulan berikutnya ataupun di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kategori karir dan pekerjaan seorang Aquarius adalah... Two of one ataupun dua tongkat. Secara umum, two of one itu diartikan dua tindakan, satu lakukan dan satu tinggalkan. Dan di sini bisa dikategorikan pekerjaan ia dapatkan di bulan September dengan dua tawaran pekerjaan dan ia harus memilih satu pekerjaan yang betul-betul dapat menunjang karir dan pekerjaannya. Dan di sini kelihatan bahwasanya karir pekerjaan cuma akuaris di bulan September tahun 2020 ia mendapatkan dua tawaran pekerjaan yang dimana di satu sisi adalah pekerjaan yang sebelumnya ia lakukan dan di satu sisi pekerjaan yang belum pernah ia lakukan di sini juga bisa menggambarkan bahwasanya seorang Aquarius berusaha melakukan suatu usaha ataupun suatu pekerjaan di bidang sampingan namun di satu sisi seorang Aquarius tidak dapat menjalankannya secara bersamaan dan di sini seorang Aquarius mempercayakan usaha sampingan itu kepada seseorang yang lebih dekat dengannya kepada saudara ataupun kepada pasangannya jadi di sini terlihat jelas bahwasanya kan pekerjaan seorang Aquarius di bulan September tahun 2020 itu dalam kategori meningkat dimana seorang Aquarius dihadapkan dengan dua tawaran pekerjaan dan untuk support energinya adalah page of Pentacle. Secara umumnya, page open pentacle itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun. Jadi, di sini menggambarkan seorang Aquarius mendapat dua tahun pekerjaan di mana bersifat memilih ataupun dikategorikan berusaha untuk membuka usaha sampingan yang didukung penuh oleh seorang anak dan didoakan oleh seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Selanjutnya, kita kartu hubungan Asmara Aquarius dan kartunya adalah Age of Cup Secara umumnya, Ace of Cups itu diartikan awal mula, permulaan, ingin memulai ataupun ingin melakukan suatu hal yang baru. Jadi di sini menggambarkan untuk asmara seorang Aquarius di bulan September tahun 2020 ini dikategorikan, asmaranya ingin memulai tahap awal, tahap yang dimana ia memulai hubungan yang baru ataupun ingin memulai hubungan yang lebih serius bersama pasangan. Di sini digambarkan untuk seseorang yang belum memiliki pasangan, ia akan mencoba untuk memulai hubungan asmara dengan orang yang baru di bulan September ini. Dan untuk yang sudah memiliki pasangan ia akan berusaha lebih serius kepada pasangannya dan saling mendukung kepada pasangan ataupun saling mendukung antara Aquarius bersama pasangan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, yang sudah dewasa ataupun dalam kategori ini seseorang yang sangat dihargai oleh Aquarius sendiri dan dapat dikatakan juga seseorang yang lebih tua dari Aquarius. Dan disini kelihatan seorang Aquarius ingin memulai asmara yang baru ataupun dikategorikan asmara yang lebih maju dari sebelumnya. Dan di disini ia didukung oleh orang tua Aquarius sendiri dan orang tua pasangan Aquarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hermit Secara umum The Hermit diartikan mencari ketenangan diri, mencari kenyamanan hati, mencari sebuah awal untuk ketenangan hati dan pikiran. Dan jika kartu diremek kita gabungkan dengan kesehatan, seorang Aquarius di sini menggambarkan, Aquarius ingin berusaha move on di bulan September tahun 2020 dari masa lalunya yang berdampak negatif kepada kesehatannya, dimana seorang pasangan berusaha untuk mendukung Aquarius move on dari masa lalu tersebut, dan diremek di sini menggambarkan ketenangan diri ataupun ketenangan hati yang dibutuhkan oleh seorang Aquarius di bulan September. Dan ia sangat membutuhkan itu dari seorang pasangan sehingga akan menunjang kesehatannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu drama kita gabungkan dengan keuangan seorang Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius terlalu ceroboh. Di dalam kategori keuangan di bulan sebelumnya sehingga di sini keuangannya akan semakin menurun. Dan di sini seseorang yang di bawah 30 tahun mengingatkan seorang Aquarius agar lebih fokus lagi kepada keuangannya yang di sini menggambarkan seorang Aquarius membutuhkan ketenangan hati kefokusan di dalam mengkontrol keuangannya agar lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 selanjutnya jika kartu dengan kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Aquarius di sini menggambarkan seorang Aquarius dihadapkan dengan dua pekerjaan di bulan September tahun 2020 di mana seorang anak mendukung dan mendoakannya agar lebih bagus lagi. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius harus lebih fokus dan harus lebih bergiat lagi di dalam bekerja karena di sini di satu sisi seorang Aquarius sangat condong untuk membuka usaha sampingan di bulan September tahun 2020. Selanjutnya, kita gabungkan dengan kartu asmara di sini menggambarkan seorang Aquarius ingin memulai asmara yang baru bersama orang yang baru dan di kategori yang sudah punya pasangan. Ingin memulai hubungan asmara yang lebih bagus lagi kedepannya depannya, di mana orang tua Aquarius dan pasangan saling mendukung dan The Hermit di sini menggambarkan seorang Aquarius dan pasangan sama-sama memberikan kenyamanan, ketenangan hati, dan pikiran di bulan September tahun 2020, dan yang sangat menunjang asmaranya akan lebih bahagia di bulan September tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan September tahun 2020 itu berada di angka 7,77.